Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita kita di di Taman hai, hai, ya. Malam ini kita akan hai, hai, gimana kondisinya di malam hari ya. Insyaallah setelah dari hai, Ini kita berada di Taman Sri Tanjung, ya, di depan Masjid Agung Banyuwangi, yaitu di perempatan, tepatnya di depan Masjid Agung Banyuwangi. Kita saat ini ditemani oleh dua bocil dan tetap bareng Bunda, ya. Kita eksplor Banyuwangi malam hari, dan oh ya, insya Allah kita akan balik besok pagi. Setelah dari Pulau Santen Kita akan ambil video sunrise-nya di Pulau Santen Kita langsung balik ke Situbondo Kita balik Situbondo Tapi sebelum ke kota Situbondo Kita akan mampir dulu ke Pantai Baluran ya Ke Pantai Baluran di sana spotnya juga bagus dan pemandangannya juga indah ya teman-teman. Setelah dari Pantai Baluran kita akan mampir lagi di apa itu namanya? Di Waduk Bajulmati. Di sana spotnya juga tidak kalah indah ya. Sungguh indah sekali. Jadi setelah dari Banyuwangi kita langsung balik besok pagi rencananya kita akan balik hari Sabtunya teman-teman, kita akan eksplor lebih jauh Banyuwangi tempat wisatanya, namun ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan di kota kita, yaitu tentang pekerjaan jadi kita harus balik lebih awal sungguh sangat disesalkan teman-teman, sayang sekali ya nah ini dia kondisi malam hari Taman Sri Tanjung Banyuwangi ya cukup bagus cukup bagus ya teman-teman tidak -teman. banget dengan lampu-lampu dan di sana juga ada pujaseranya bagi teman-teman yang akan makan atau minum di sini sudah ada pujaseranya Oke okay. kita lanjut ke tempat lain di taman Seri Tanjung ini sebelum kita pergi ke pantai Bu di okay. Cki Dia ini seneng ya, diajak jalan-jalan keluar Oke, okay, I want looking, looking for something. Eh, ayo minta subscribe dulu, pelan-pelan, jangan lupa. Di channelnya siapa kak? Ya, ya oke anjay, yuk kita terus lanjut Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya kita eksplorenya di taman lebih lanjung ya Setelah ini kita bidragil mata itu Terikti bersama video kita Di pantai kita kayaknya hmm. Jadi, nah, Jadi mungkin juga di sana. Oke Kita pindah di pantai Oke okay guys, sekarang kita sudah keluar dari Taman Sri Tanjung ya. Kita muter dulu, kita lihat dari sisi luar seperti apa Taman Sri Tanjung ya. Oke, okay, sebelah kiri. Nah, ini kalau dari sisi sampur dan sisi pinggirnya ya dari jalan rayanya ya. Taman Sri Tanjung seperti ini, teman-teman. Jadi rame ya. rame apa karena masih suasana lebaran, masih hari libur jadi taman Sri Tanjung ini rame ya. Tapi setahu saya beberapa kali kesini ya kalau malam itu udah ada setinya ya di Taman Sri Tanjung ini. Lihat saja tuh pengunjungnya rame banget. Karena memang Taman Sri Tanjung ini tempat yang asik untuk kita nongkrong baik bareng teman maupun bareng keluarga ya di atas juga ada lampu-lampu hiasan -lampu, di kota Banyuwangi indah banget supaya. Nah di depan kita ini ada pos mudik ya pos mudik di situ ada baik dari Polri maupun dari TNI dan juga dari tenaga kesehatan. Terima kasih Bapak TNI dan Polri yang sudah sukarela menjaga kami saat kita mudik. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah di saat yang lainnya. Lebaran bersama keluarga Bapak Polisi dan TNI Baik dari Nages juga rela Melakukan waktunya untuk menjaga kami Yang mudik ini Terima kasih Bapak Polisi dan Bapak TNI Dan juga teman-teman nakes. Oke okay, Inilah kondisi Taman Seri Tanjung Dari luar ya Sekarang kita langsung menuju ke Pantai Bum Jangan di skip ya biar kalian tahu Jalannya ke Pantai Bum itu Lewat mana saja dari Taman Sri Tanjung, kita ambil lurus ke sebelah timur. Di sini ada pasar, ya pasar Banyu. Biasanya kalau jam-jam segini, ini masih ramai, teman-teman. Apa sudah anu ya? Cuman di pagi hari, ya biasanya di tahun lalu itu malam pun masih ramai. Yang jual ikan, yang jual sayur itu malam masih ramai, tapi sekarang itu tidak sebegitu ramai. Biasanya, pedagang itu sampai ah, menggunakan bahu jalan seperti ini. Di depan kita ini ada taman belambangan, ya teman-teman. Ya, kita melewati taman belambangan. Sepertiga taman belambangan kita langsung ambil jalur kiri. Ambil jalur kiri ini taman belambangan, ya teman-teman, tidak kalah ramainya dengan taman Sri Tanjung Tadi, ya. Juga tempat yang ngasih buat nongkrong, taman, Belambangan banyuwangi. ya Kita belok kiri Kita ambil jalur kiri Belok kiri Untuk menuju ke Pantai Bung Sebenarnya sih tidak terlalu jauh ya Dari Taman Sri Tanjung ke Pantai Bung Ini malam terakhir kita di Banyuwangi ya Kita tidak bisa lama-lama Rencananya kita akan pulang hari Jumat atau hari Sabtu namun ada sesuatu hal yang nggak bisa kita tinggalkan sehingga terpaksa kita akan balik besok pagi ya. Tapi jangan khawatir, besok pagi kita akan explore Pulau Santen ya. Di sana sunrise-nya bagus. Langsung kita syuting ke ke arah Bali, ke arah Pulau Bali. Nah, di pertigaan ini kita belok kanan, teman-teman. Di pertigaan PLN. Kita belok kanan dari dari taman Lambangan tadi itu kita ngeceng ke utara, kita belok kanan ke arah timur. Ke nah, timur, kita ambil kanan hati-hati karena ramai teman-teman. <tik> Kalau udah keliru ya tiket masuknya ke pulau ke apa pantai Bung di sini nih 10.000 per orang ya. Kalau udah keliru sih seperti itu. Tapi anak-anak kayaknya udah lihat, udah dikenakan tiket. Oh. Di depan ada apa itu? Nah, di sini ada di Banyuwangi punya bioskop ya. Gedung bioskop itu adalah gedung bioskopnya di depan. Bagi teman-teman yang di Banyuwangi, yang sedang berada di Banyuwangi yang ingin menonton bioskop bisa langsung masuk ke sini teman-teman bisa nonton cook di sini ya. Oke kita ambil lurus. Ternyata ramai teman-teman. Luar biasa ramai. Luar biasa ramai. Oke kita ambil lurus ya. Jangan belok-belok ya. Lurus saja. Itu di depan sudah ada pintu masuk pantai bum. ramainya minta mudah-mudahan di dalam dak begitu ramai ya, teman-teman. Sehingga kita bisa leluasa ambil gambar di dalam. Mudah hai, hati hati hai, ya, masuk pulau santen pantai ibu pak pulau santen sorry teman-teman pantai ibu maksud kami oke okay, ini pintu masuk pantai ibu kayaknya ramai ya kayaknya ramai kayaknya ramai okay. banyak wisatawan lokal baik mancanegara mungkin Kamenya minta dua orang anak-anak dua -anak, lanjut ke dalam ya guys, kita periksa periksa di sini ada apa aja di pantai bum banyuwangi, oke okay? kita muter muter dulu baru kita parkir guys. Ah ada bapak bapak linmas ya, ada bapak bapak linmas ternyata yang sudah menjaga pantai bum bum Oke okay, kita keliling dulu ya, baru kita cari tempat parkir nanti ya Kita spill pantai boomnya di Banyuwangi ini Wah pengunjungnya cukup padat guys Cukup padat guys, biasanya nggak seramai ini guys Oke okay guys, saat ini kita sudah berada di pantai ya di, di sebelah timur ya Sebelah timur kita lihat-lihat dulu di sini. Nanti kita akan ke sebelah sana. Di situ banyak permainan untuk anak-anak ya. Tapi gelatarnya cukup padat guys. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ya. Di sana ada kincir angin, terus ada komedi putar juga dan banyak lagi yang lainnya ya. ini kita spill dulu tempat ini ya. Yuk, kita Parletnya juga ya. Ada parletnya kayak panggung. Sorry guys tadi keburu-buru ya. Kita jalannya keburu-buru ya. Jadi tidak sempat pakai minyak acak-acakan gitu guys. Gak apa, apa lah yang penting kita ada konten untuk kita upload hari ini. Oke okay, kita berada di parlet ya Daya panggung. Oke okay guys inilah pantai bum kalau malam hari ya. Nah di situ dia tempat yang akan kita tuju ya. Di situ cukup bagus ya tempatnya ya. Asik buat kalian yang lagi pacaran tempatnya cukup indah banget, pantai bu. Comment and subscribe ya guys ya Oke guys Inilah jembatan yang fenomenal itu Di Pantai ya. Dulunya jari-jari ini Ada lampunya ya Kelap-kelip itu hidup Lampu lednya Tapi entah mengapa sekarang itu jadi Sudah tidak hidup lagi mati ya Alias mati Tapi tidak apa-apa Kita tetap eksplor tempat ini Jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya ya guys ya, supaya kita tetap semangat untuk buat konten-konten terbaik. Oke guys, sini cukup padat ya, cukup banyak ya wisatawannya ya. Nah, disitu itu sudah ada-ada lagi ya, jadi. Ntar kita akan balik putar-putar arah. Kita cari di sana ya. Mungkin kita lihat permainan di sana anak-anak. Mungkin bocil-bocil ini mau main ya. Kita tanyakan dulu ya, guys ya. Guys, ternyata bocil-bocilnya sudah pada kelaparan ya. Kita cari makan dulu ya. Kita cari makan dulu. Kasihan bocil-bocilnya ini pada kelaparan ya. Karena dari tadi kita keluar belum makan sama sekali sih. Aji. Yuk ikuti perjalanan kita Kita akan cari makan malam dulu ya Kita akan makan-makan Makan malam dulu Entah nanti apa yang cocok Untuk selera kita Dan juga cocok untuk kantong kita ya Kita agak munafik karena kita Memang-memang pemula Masih belum dapat gaji dari Youtube Guys Halo. Halo. Masih belum dapat gaji Dari Youtube guys Oke okay. Ini banyak orang-orang yang selfie, ya. banyak orang foto ya. Karena memang spotnya bagus ya untuk kita foto ya. Sekali lagi mohon dukungannya ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ah, ada uti-uti lagi foto ini. uti lagi foto. Ya. Uti -uti lagi foto. Oke okay, kita lanjut Ada komedi putar Ada kincir angin juga Tapi sayangnya bocilnya sudah pada gede ya guys <tik> Takutnya tidak boleh nanti kita main Beratnya sudah di atas 60 semua ini Bocil sih tapi gede Bocil gede deh namanya ya Oke okay. Ikuti terus perjalanan kami. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. komen aja. Setelah ini kita akan ke vlog ke daerah mana ya guys. Mudah-mudahan kita ada dana. Kita kita langsung cabut ke daerah itu ya. Oke, ini juga banyak tempat bermain anak ya. Jadi biar kadang-kadang tidak bosan di Pantai Bum di sini juga disediakan tempat untuk bermain anak ya. Bagi yang berminat untuk mendatangi tempat ini jangan lupa jangan lupa komen ya mohon maaf jangan lupa komen dan bagi tulur-tulur yang asli Banyuwangi yang nonton video ini komen juga ya kita ramaikan kolom komentar ya asli Banyuwangi hebat sebenarnya di Banyuwangi ini banyak tempat wisata ya, cuman waktu kita tidak nutut besok pagi kita harus cabut dari Banyuwangi, balik ke Situbondo, yang rencananya kita lewat Gumitir namun tidak jadi tidak jadi karena waktunya ya guys ya, waktunya yang tidak nutut ya mungkin besok kita lewat Baluran, tempat kita biasa lewat ya, namun kita akan mampir dulu ke Pantai Baluran Pantai Baluran dan waduk wajul mati oke okay. ikuti, ikuti terus video kami besok kita akan spill sunrise di pulau santan ya guys ya jangan sampai ketinggalan ya guys ya besok kita akan buat video di pulau santan yaitu sunrise karena di pulau santan nya sangat menawan sumpah kita shoot-nya ke Pulau Bali Kita langsung lihat terbitnya matahari di sana Oke guys, sekarang kita keluar dari pantai bum ya Karena kondisinya memang cukup ramai ya guys ya Kondisinya ramai, kita cari makan di luar Kondisinya cukup ramai, jadi kita mutuskan untuk keluar saja Terlalu padat, di dalam terlalu banyak pengundang jadi kita akhiri videonya di Pantai Bum ini kita cari makan malam dulu ya sih. Katanya keyboard, keyboard, keyboard ini ini si Bodil Bodil itu pengennya ngasih goreng. Kita cari ngasih goreng. Ini kita langsung ngambil jalur keluar dari Pantai Bum. Capek kak kaki. Nah, katanya sih Kakak Vin dia gembul itu capek kakinya. kakinya kalau ada orang konten itu di rumah aja, nggak usah ikut. Kalau konten memang capek guys. Mana ada cari duit nggak capek guys? Itu apa ya guys ya? Apa ya guys tuh? Kayak ya guys ya, desain tapi di atas sungai. Di atas sungai bagus banget. Inovasinya masyarakat Banyuwangi itu hebat hebat ya. Komorannya juga hebat Oke okay Guys kita cari makan ya guys ya kita cari makan ini sudah keluar dari pantai Boom kita ke jalur yang tadi kita lewati saatnya kita cari makan malam ceki Oke guys, sekarang kita sudah di kota ya, ramainya minta ampun guys ya. Ini macet guys, macet total guys, macet guys. Padat merayap guys. Jadi mungkin kita cari makan lain aja ya yang gampang ya. Ini kayaknya sulit kita sulit untuk cari parkir kalau kayak gini guys. Jadi kita taruh mobil dulu, kita pinjem motor Saudara. Kita cari makannya dibungkus aja guys, kita makan di rumah guys ramai guys ramai guys anjir ramai anjing ramai anjing anjir ramai guys okay ya guys karena kondisi jalannya ramai seperti ini guys ya kita putuskan untuk balik saja guys ya. Kita beli makannya pakai motor saja guys. Kita pinjam motor ke saudara. Pinjam motor ke saudara. Kita pakai motor aja beli makannya guys. Ini hey guys. Wih, ini ramenya minta ampun guys. Ramenya minta ampun guys. Kita cari di sekitar sini saja guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami guys ya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Anjir, rame banget. Oke, sekian dulu video dari kami guys. Ikuti terus video-video kami berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.